To my channel and oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya sini sempat Sembilan. Dalam video kali ini, Alhamdulillah kembali sold out lagi, Mbak Kantar. Super HD 125 PS, Polyson Pulsar. kerja dari karoseri Zar Ajo dalam bebas kilometer 20. Khususnya hari ini akan berangkat juga atau keluar dari bengkel karoseri Zar Ajo dalam bebas kilometer 20. di bagian samping kiri bagian belakang warna kuning bro mekanik kira-kira selinsel aja udah mepas kilometer 20 samping kanan super ada 125 PS uso cold diesel sangat bersih sekali ini mobil dalam keadaan baru next kita review bagian dalam sedikit boleh lah ya, ya yang nantinya akan berangkat hari ini juga masih keadaan original nil Baru semua bagian dalam seperti ini. Oke. Okay. Next. Begitu teman-teman, atau rekan-rekan yang berada di luar sana, yang ingin melakukan proses pembuatan bak dam truk, bak kargo, bak cold diesel, atau kol test 120 so, silakan silahkan saja datang di Karoseri. Zal Ajo jalan bebas kilometer 20 masuk dalam keadaan baru ya teman-teman next yang akan berangkat hari ini juga khususnya di karsori Zal Ajo luar biasa ya Halo. Terima kasih banyak terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Yang telah memberikan ucapan doa Semoga di Karosori Zalajo semakin dipermudahkan segala rezekinya Untuk hari ini dan kedepannya Next selanjutnya kami akan menunggu orderan yang akan masuk selanjutnya Oke okay, next proses finishing hari ini, yang akan sold out hari ini, khususnya di kerosorizer aja. <susuk> Oke. Okay.